Selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang berhasil kaya raya di akhir tahun 2020. Jika support energi sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambilkan kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang sukses dan berhasil kaya raya di akhir tahun 2020 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Ten of one ataupun 10 tongkat Untuk zodiak yang pertama yang sukses dan berhasil kaya raya di akhir tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Scorpio. Di sini digambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang mempunyai Kriteria seseorang yang tidak mau menyerah, dan ia akan terus berjuang untuk memperjuangkan kehidupan dan mempertahankan karirnya, sehingga di sini seorang Scorpio akan melakukan setiap usaha, dan apapun usaha itu yang ia anggap akan membuahkan hasil, meskipun ia akan terjatuh terlebih dahulu. Dan di sini juga digambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang jadi bangun di dalam meniti karir sehingga mendapatkan kesuksesan dan berhasil kaya raya di akhir tahun 2020. Di sini juga digambarkan seorang Scorpio merupakan sosok sesu seseorang yang tegas dan disiplin di dalam bekerja dan penuh tanggung jawab di dalam menunaikan setiap pekerjaan yang ia miliki dan setiap pekerjaan yang ia geluti dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya Queen of One itu diartikan semua wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi, di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang disiplin, tegas, dan bertanggung jawab di dalam kategori pekerjaan, sehingga di sini seorang Scorpio tidak mau menyerah dan pantang menyerah, dan terus berjuang untuk mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan di akhir tahun 2020, di mana di sini seorang pasangan mendukung seorang Scorpio agar berhasil dan sukses kaya raya di akhir tahun 2020. Dan untuk kata kesimpulannya adalah, Judgment Secara umum jagemen itu diartikan kesempurnaan kemenangan perayaan kemenangan kesetiaan dan di sini bisa dikategorikan hasil yang maksimal ia dapatkan atas kerja kerasnya yang selama ini. Jadi jika kartu dijajgemen kita gabungkan dengan ludik yang pertama di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang. Yang sukses kaya raya di akhir tahun 2020, di mana seorang pasangan selalu mensupport dan memotivasi seorang Scorpio. Sehingga di sini terciptalah jaketmenya, itu kesempurnaan, kemenangan, dan pencapaian yang sangat maksimal ia dapatkan di akhir tahun 2020 dalam kategori kehidupan. Sehingga di sini seorang Scorpio dikategorikan seseorang yang berhasil kaya di akhir tahun 2020. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah... 8 okah ataupun 8 ya untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana sini dikategorikan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang berhasil kaya raya di akhir tahun 2020 dikarenakan sini seorang Virgo yang dulunya telah jatuh bangun dalam meniti usaha jatuh bangun di dalam meniti karir jatuh bangun di dalam segi keuangan dan ia tidak mau menyerah sehingga di disini seorang Virgo mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan atas usaha dan di sini seorang Virgo menemukan jawaban atas semua kegagalannya yang ia lakukan dan belajar dari pengalaman hidup sehingga di sini seorang Virgo mempelajari dan menemukan jawaban atas kesuksesan yang ia miliki dan keberhasilan yang ia miliki di akhir tahun 2020 di dalam diri sendiri dan di sini juga bisa dikategorikan seorang Virgo mampu merenungi dan mampu melihat serta mampu memilah di mana kesalahan yang ia perbuat di masa lalu Sehingga di masa mendatang ia akan memperbaikinya dan hasilnya ia dapatkan di akhir tahun 2020 Dan bisa dikategorikan seorang Fibon merupakan seorang yang berhasil kaya raya di akhir tahun 2020 Dengan menemukan jawaban atas masalah dirinya sendiri dan menemukan jawaban di dalam diri sendiri Dan untuk support energinya adalah Page of One. Secara umumnya Page of One itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan seorang Virgo mendapatkan keberhasilan dan sukses kaya raya di akhir tahun 2020 dengan cara menemukan jawaban di dalam diri sendiri. Dan di sini seorang anak akan mendoakan dan memotivasi seorang Virgo agar lebih giat lagi bekerja dan mempelajari kesalahan di masa lalu. Nah, jika kartu dekat kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini menggambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang sukses dan berhasil kaya raya di akhir tahun 2020, di mana di sini seorang anak selalu memotivasi dan mendukung serta mendoakan Virgo sendiri. Dan di sini tercipta kartu dekat domain yaitu kemenangan ataupun pencapaian sangat maksimal, pencapaian yang sangat idealis dan pencapaian yang sangat tinggi didapatkan oleh seorang Virgo di mana di sini seorang Virgo kehidupan keuangan karir akan meningkat di akhir tahun 2020 dan bisa dikategorikan seorang Virgo berhasil kaya raya dan sukses di akhir tahun 2020 dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Scorpio ataupun dua piala untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana disini seorang Pisces berhasil dan sukses kaya raya di akhir tahun 2020 Dikarenakan disini seorang Pisces mendapatkan dorongan, motivasi Dan mendapatkan sebuah ide yang sangat maksimal Sebuah ide di dalam berkarya, sebuah ide di dalam bekerja Yaitu dari seseorang yang sangat berarti di dalam kehidupan seorang Pisces Dimana ini bisa dikategorikan pasangan Pisces sendiri Namun tidak tertutup kemungkinan di disini dari orang tua ataupun rekan Pisces sendiri di Disini juga seorang Pisces sudah menitik karir selama ini sehingga di akhir tahun 2020 ia akan mendapatkan keberhasilan dan sukses kaya raya di akhir tahun 2020 dimana di sini seorang Pisces selalu belajar dan belajar untuk mendapatkan keberhasilan tersebut dan di sini juga seorang Pisces mendapatkan support dan motivasi serta doa dari sebuah keluarga seorang pasangan dan dari rekan-rekan seorang Pisces sendiri untuk support energinya adalah Knight of Pentacle secara umumnya, kenaikan kontak itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Jadi di sini menggambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang berhasil kaya raya di akhir tahun 2020, dimana di sini seorang Pisces mempelajari semua kesalahan, mempelajari di mana dasar-dasar kesuksesannya ia dapatkan di akhir tahun 2020, dan di sini seorang Pisces suka bertukar pikiran kepada seseorang, yang dimana seseorang tersebut berusia di bawah 30 tahun. Dan bisa dikategorikan seseorang tersebut sudah terlebih dahulu berhasil dan kaya sebelum Pisces, dan di sini juga bisa digambarkan seorang Pisces akan sering menceritakan sebuah masalah pekerjaan dan mencari solusi bersama-sama dengan seorang pasangan Pisces sendiri. Dan jika kartu dejad yang kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan kesempurnaan, keistimewaan, dan keberhasilan didapatkan oleh seorang Pisces di akhir tahun 2020 di mana di sini seorang pisces memulainya dengan cara belajar mendapatkan kesuksesan tersebut dan di sini seorang pisces suka tukar pikiran bersama pasangan ataupun seseorang yang sudah sukses dan kaya raya terlebih dahulu dibanding pisces sendiri dan untuk kartu zodiaknya keempat adalah 2 of sword, ataupun dua pedang untuk zodiak keempat kita mempunyai seseorang yang bersodiak aquarius yang dimana di sini seorang Aquarius akan berhasil kaya raya di akhir tahun 2020, dikarenakan di sini seorang Aquarius mampu memilih satu jalan, yang dimana dulunya seorang Aquarius bingung di dalam meniti karir di awal tahun 2020, sehingga di sini seorang Aquarius berhasil menemukan jawaban tersebut dan hasilnya akan meningkatkan keuangan kehidupan. Dan materi dari seorang Aquarius sendiri. Di sini juga tidak tertutup kemungkinan dari seorang Aquarius mendapatkan kesehatan yang sangat bagus sehingga di sini juga bisa dikategorikan seorang Aquarius bisa mendapatkan titik fokus yang sangat bagus di dalam bekerja, meniti karir atas kesehatan yang ia dapatkan di akhir tahun 2020 dan di sini seorang Aquarius memilih satu pekerjaan yang sangat berarti dan yang sangat menunjang kehidupan keuangan serta materi seorang Aquarius di akhir tahun 2020 dan di sini bisa dikategorikan seorang Aquarius berhasil dan sukses kaya raya di akhir tahun 2020 atas jalan yang ia tempuh dan keberhasilan serta memilih pekerjaan yang sangat bagus di akhir tahun 2020 dan untuk kartu support energinya adalah Page Oxford. Secara umumnya, page Oxford itu diartikan seorang anak. Jadi, di sini menggambarkan seorang Aquarius mendapatkan keberhasilan dan kaya raya di akhir tahun 2020 dikarenakan seorang Aquarius mampu memilih jalan yang benar yang dapat menunjang kehidupan, keuangan, dan materinya. Dan di sini, seorang anak mendukung seorang Aquarius agar terus berjuang dan terus fokus di dalam meniti karir dan meniti kehidupan sehingga mendapatkan kekayaan di akhir tahun 2020. Dan jika kartu terjadi, kita gabungkan dengan sudut yang keempat di sini menggambarkan seorang Aquarius mendapatkan kesempurnaan di dalam kategori karir pekerjaan dan mendapatkan kategori peningkatan keuangan di akhir tahun 2020 sehingga di sini seorang Aquarius mendapatkan kategori orang yang sukses dan berhasil kaya raya di mana di sini seorang Aquarius memilih jalan dan mendapatkan doa dari seorang anak yang merupakan anak Aquarius ataupun anak saudara serta anak-anak di lingkungan sekitar Aquarius sendiri. Dan disini bisa kita simpulkan, empat zodiak yang berhasil kaya raya di akhir tahun 2020 adalah yang pertama, seorang yang berzodiak Scorpio, selanjutnya Virgo, selanjutnya seseorang yang berzodiak Pisces, dan selanjutnya seseorang yang berzodiak Aquarius. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang berhasil kaya raya di akhir tahun 2020, semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.